Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor, dimanapun Anda berada kembali di VTV Hadir untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada tentunya info nih untuk kita semuanya dari Leslar Entertainment perhatikan persyaratannya ya kita tentunya diminta untuk trendingkan Lesler di Sofi panggilan panggilan kepada yang terhormat seluruh Leslar Mobbers. Yuk, trendingkan. Hargai prosesnya, bukan hanya hasilnya. Hashtag Leslar, hashtag Leslar di Sofi ini tentunya himbauan langsung dari Lesnar Entertainment buat seluruh Leslar lovers. Semuanya kita tentunya trendingkan hashtag Leslar di Sofi mudah-mudahan bisa tentunya trending bersahabat di akun Twitter kita selalu support apapun itu untuk idola kesayangan kita kemudian juga persahabat kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti ya perhatikan deh tas Lesti yang dipakai saat liburan ke Lampung ya saat menghadiri acara pernikahan anak gubernur Lampung tas yang dipakai oleh Bunda Lesti merek Hermes Paris bukan kaleng-kaleng harganya mencapai 163 juta rupiah Wow, harga yang sangat fantastis Ini tentunya Masya Allah banget ya Berkah selalu barokah terus Dan semoga rezeki idola kesayangan kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin Dan kita lihat juga bersahabat ya ke kabar berikutnya Info yang kita dapatkan Papa Bilar tentunya sudah mulai tapping di acara Sofia ya. Wow, ini keren banget nih Papa memang selalu tampil kece dan selalu tampil ganteng di antara tentunya artis-artis lain Bapak B memang selalu menonjol ya penampilannya Masya Allah sukses terus untuk idola kesayangan dan mudah-mudahan bisa masuk trending Amin momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Komik. banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan di unggahan ini kita lihat bersahabat ya dari akun Instagram Agni07 mengatakan di kalimat komentar siap Min Bismillah trending juga di Twitter Amin kita lihat juga tanggapan lain, diberikan dari akun instagram faedanskor tujuh mengatakan tinggi banget ya, idola aing paling ganteng juga ini masya Allah banget nih, ya, idola kesayangan kita semuanya emang paling ganteng nih, dan kita lihat juga persahabat ya, dari akun leoni2889 mengatakan biarpun udah punya anak tetap Papa B berkarisma Masya Allah ideal badannya tingginya pas tanpa pakai sepatu tinggi Wow ini keren banget persahabat dan kita lihat juga tanggapan lain persahabatnya dari aku ayur funscore mengatakan nanti berarti tapping ya bukan live katanya tuh dan kita lihat jawaban dari ISNN 2324 biasanya Sopi gitu sih tapping atau live delay tapi tulisannya tetap live Persahabatnya ya seperti ini lagi tapping ya Tetap kita selalu mensupport support dan mendoakan, dan pantengin acara SoFi malam hari ini di Indosiar dan RCTI. Kita harus selalu support yang terbaik untuk Leslar. Kemudian juga, persahabat, ya, vlog terbaru Leslar Entertainment sudah di-up, nih. Momen spesial di Lampung, saat idola kesayangan kita bertemu langsung dengan Bapak Ganjar Pranowo, ya. Ini kejutan untuk keluarga Konohai. Sama-sama kita support yang terbaik juga untuk karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment kita semakin tentunya bahagia dengan apa yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Masih menunggu sidokan cedukan terbaru hingga kabar baik berikutnya? Jangan kemana-mana, terus ikuti channel TV TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun mengucapkan terima kasih.